Assalamualaikum. Ketemu lagi dengan Mimi. Cindy. Assalamualaikum. Dan Mbak Inka. Assalamualaikum. Masalah emang ada. ada. Kali ini ya yes. karena hmm. masalah itu tetap ada hari-hari. Hmm. Selama kita belum berubah sudut pandang kita. Iya, itu masalah tetap kita rasakan. Iya, masalah. masalah aku karena bingung. bingung. Nah, ya. Nah, nah. <laughs> Suka ngerasa gak sih, nih, akhir-akhir ini ya, kalau buka sosmed, mm -hmm. itu banyak banget gitu ya, ngeliat di timeline penawaran. Mm -hmm. Penawaran bagaimana supaya kita bisa mendapatkan rezeki lebih mudah dan banyak. Nah, gue suka dapat lewat WhatsApp group. Oh, oke. Okay. Kalau yang di timeline itu gimana, mm -hmm. kalau gue itu yasin dapatnya adalah seperti amalan-amalan, uh, iya, yang harus iya, dilakukan iya, supaya betul -betul mendapatkan betul -betul mendatangkan rezeki gitu ya, iya mudah, memudah dapat rezeki banyak, rejeki, banyak padu, gitu, itu apa nggak kan? hmm. hmm. ya, iya, sebetulnya. hanya hanya sebatas, uh, bukan hanya sebatas, iya, iya hanya melakukan iya. sebuah amalan-amalan, iya. ya gitu betul ya, betul, dan kalau dilihat sih amalannya nggak terlalu banyak ya, iya sebetulnya ya apa, cuma beberapa ah, ya, kali ah, lah, ya, ah, tapi karena dari kita sudut jadi pandang, dan bingung uh, been, dan mulai tergiurkah sih. kita? Uh, nah itu dia. Kita iya. harus jadi pertanyaan buat uh, diri kita nih. Uh, uh, gitu. Dari sudut pandang spiritual uh, uh, tuh gimana bener sih? Gak uh, sih? Uh, apa mungkin nggak sih itu, Kita mendapatkan amalan, amalan uh, uh, seperti itu? aku iya. bisa Rezeki itu kayaknya cepat, semua orang kan? kita mengharapkan gitu ya rezeki ya. yang gampang, yang mudah, yang banyak gitu kan? Tapi tuh, apa bisa mbak? Ya. Nah, Didapatkan hmm. hanya dengan melalui amalan-amalan gitu iya, ya. atau metode-metode. Iya, metode, metode. memang uh, kembali lagi, kalau kita bicara spiritual, selalu harus punya modal kepahaman uh, untuk uh, yang kita miliki, ya, untuk ngebahas sesuatu yang kita butuhkan di sini. Bicara rezeki, pertanyaannya adalah: Apakah mungkin kita bisa mendapatkan rezeki di, dengan ya. reda, dengan seperti cara yang tadi. betul, ya, melakukan, dengan amalan-amalan, <laughs> amalan, ya, metode, metode yang ditawarkan. Iya, berarti um, bagi orang-orang yang bertanya atau yang memiliki pertanyaan, apakah dengan amalan-amalan seperti ini kita bisa mendapatkan rezeki berlimpah? satu dulu catatan penting kita hmm. yaitu berarti bagi orang ini rezeki itu nomor satu itu ya gitu. jadi kita harus ngerti dulu ya. ini yang bertanya ini siapa hmm. karena bagi dia berarti yang utama itu adalah bagaimana rezeki ini bertambah ya, ya. ya kan hmm. karena ada lagi pertanyaan yang lain misalnya Mimi ini hmm. mbak karena masuk juga nih di ke aku, Mbak, apakah benar kita mengamalkan ini ini ini rezeki kita bertambah? Apakah itu perilaku yang benar? Ini berbeda lagi. Oh, Kalau orang yang bertanya seperti ini, dia pasti adalah orang yang ingin berperilaku selaras dan kehendak Tuhan. Tentu menjawabnya berbeda. Karena tujuannya hmm. jadi beda ya mbak ya, iya. dari hmm. yang dua, penawaran hmm. ini ya. dan pertanyaan ya. ini sih. Iya betul, ya. yang satu menanyakan apakah perilaku itu benar, ya. sesuai atau enggak, ya. yang satu lagi, lagi bisa nggak sih gitu ya. Berarti kan dia, Berarti kan uh, kan ya kalau bisa dia akan melakukan, oh, Oke. Okay. Oh. tapi kalau orang yang satu lagi bisa, tapi kalau nggak melanggar Al-Quran, dia nggak mau pasti. Oke, oke, coba mbak Inka Ini kami serahkan kedua duanya sih ya, perlu <laughs> ya berdua-duanya iya. ya. Hmm -hmm. Sekarang gini, aku mau nanya dulu nih, apakah setuju Mimi dan Cindy bahwa rezeki itu sudah ditetapkan Tuhan, tidak bertambah, tidak berkurang, tidak maju? Tidak mundur, tidak tertukar. Setuju enggak? Setuju, setuju. Mm -hmm. Ya sudah. Jadi udah tuh. Ya sudah. Ya sudah. Artinya, gimana? mbak. Untuk apa kita minta-minta lagi? Kan sudah tidak. Oh. Kan sudah ditetapkan. Ya, ya, ya. Jadi untuk apa, -apa? ulah melakukan apa -apa, ya. apa apa gitu ya? Berarti hmm. orang yang mencari jalan dengan cara yang apapun. Hmm menurut aku itu orang yang mencari jalan menurut dugaannya dia, iya oh, kan? Gitu ya. Maka dia berdoa, dia minta yang di langit turunkan ke bumi rezekinya yang di dalam tanah keluarin gitu ya, yang jauh deketin yang deket, pokoknya ya. yang deket makin deket lagi gitu ya. Itu kan pertanda bagi dia bagaimana caranya supaya rezeki, rezeki ini datang. Oke, padahal, ya. padahal hmm. ketika ditanya Apakah setuju rezeki ini tidak bertambah tidak berkurang tidak tertukar tidak maju tidak mundur dia setuju berarti yang setuju adalah mulutnya hatinya dia nggak setuju nah tentunya eh, kita perlu pembuktian-pembuktian bahwa bahwa eh, bisa dibuktikan bahwa rezeki itu sudah dijamin Tuhan gitu ya Nah pertanyaannya Apakah dengan membaca-baca rezekinya bertambah enggak Apakah ada orang yang tidak mengamalkan itu rezekinya bertambah? Banyak. Apakah ada orang yang mengamalkan itu tidak dapat rezeki? Banyak juga. Apakah dengan tidak membaca itu banyak orang melarat? Banyak juga. Jadi memang tidak ada hubungannya. Jadi kalau bagi kalau aku suka baca-baca gitu ya, baca ini terbukti, testimoni terbukti. Itu kebetulan aja ya mbak. Memang, ya, udah jatahnya ya, berarti iya. Ya. Jadi, e, kalau al bicara Al-Qur'an, bisa nggak terjadi? Bisa aja, bisa saja. Tapi Al-Qur'an itu bukan bisa atau tidak, tapi diridoi Allah atau enggak. Didoi Allah atau Allah. iya, karena e, Al-Qur'an itu tujuan ada tujuan e, peruntukannya. Kenapa dia diturunkan? Al-Quran itu diturunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala sebagai pedoman hidup kita agar kita bisa berperilaku selaras dan kendangnya artinya untuk perubahan akhlak manusia makanya Allah juga menurunkan suri tauladan Nabi kita yang mulia Rasulullah s.a.w jadi Allah turunkan pedoman hidup Allah turunkan suri tauladan untuk kita ikuti gitu nah bayangkan Suatu produk dibuat. Ya kan? Ada buku manualnya. Ketika produk ini tidak diperlakukan sebagaimana buku manual, pasti rusak kan? Ya, ya. Sama. Manusia ini kan produk ciptaan Tuhan. Lalu diturunkanlah buku manual. Supaya apa? Supaya produk ini bisa uh, selamat gitu. Bisa dipakai lama. Selamat. Nah, Ketika produk ini tidak, eh, buku manual yang diturunkan ini dan produk ini tidak sama Sebagaimana tujuan dia dibuat, maka akan rusak Nah, rusaknya manusia apa? Ketidakharmonisan jiwanya stres, galau, gelisah, khawatir, was-was Itulah ketidakharmonisan, itulah kerusakan jiwa manusia Indikator kerusakan jiwa iya. manusia ya? Iya, jadi kerusakan jiwa manusia itu bukan miskin, bukan, kerusakan manusia itu adalah ketika dia tidak, tidak uh, ketika dia uh, uh, stres, galau, hmm, banyak enak. masalah, nggak enak gitu. Hmm. Jadi memang uh, kita harus ngerti dulu tujuan Al-Quran ini untuk apa. Apa? Untuk perubahan akhlak, bukan untuk memuaskan keinginan ego kita. Iya sih, kita iya, mau minta rejeki, rejeki itu kan ego ya. Akibatnya, ya memang akan banyak yang tidak harmonis jiwanya. Padahal kalau kita mengikuti Al-Quran, pedoman hidup kita, ada kok caranya supaya rezeki bertambah, tapi tentu bukan seperti itu. Makanya aku bilang, Harusnya semua pertanyaan kita ada kok jawabannya di Al-Qur'an. Islam itu tidak ada jalan buntu. Islam selalu ada solusi. Ingin banyak direzeki, ditambahkan rezeki, Al-Qur'an sudah mengajarkan. Banyak-banyaklah mau beri, maka kamu akan banyak beri. Berbuat infak akan dibalas 700 kali lipat. Kalau kamu berbuat amal baik, kamu amal soleh berbuat baik akan dibawa di, dibalas sama Allah sepuluh kali lipat jadi kita nggak usah ragu-ragu lagi ingin kita ber, kita ingin banyak dibeli rezeki banyak banyak berbuat baik banyak banyak berinfak itu benar dan itu iya gitu jadi jangan menduga-duga makanya sudut pandang spiritual itu sangat dibutuhkan dalam hidup kita jadi janganlah Al-Quran yang sedemikian dahsyat dan sudah memberikan rumus-rumus kehidupan agar kita itu berperilaku benar. Tapi yang kita gunakan persepsi manusia, sudut pandang lingkungan, sudut pandangan adat istiadat, budaya, apa kata orang tua, apa kata zaman dulu kata tausat kalau nggak selaras Quran enggak nggak bisa hmm, salah. Iya ya. Jadi Tentu -tentu. penggunaan Alquran jadi kayak cuman sebatas iya, itu. Yang takut gitu yang... terima hmm. via WhatsApp grup itu membaca untuk meminta rezeki lebih banyak dengan membaca amalan-amalan itu itu salah menggunakan Alquran ya Mbak hmm. ya? kalau makanya tergantung tujuan. Ya. Kalau pengen dapat ya. banyak rezeki, ya. kalau kebetulan dapet ya dapat aja. Ya. Iya, <tuh> <tuh> itu kan kebetulan. Karena terbukti banyak yang nggak dapat kan, jadi memang kebetulan. Namun betapa ruginya kita dikasih buku demikian dahsyat, akhlak kita nggak berubah, uh, kita tetap dalam kondisi uh, sedih, galau, stres gitu kan. Nah, itu kan tentunya jadi Al-Quran itu menjadi tidak bermanfaat bagi kita. Hmm. Ya, ya, ya. <laughs> Betul hmm. ya. Nah, kalau, itu, yang, tanya, kalau yang tadi, ah, kalau ini kan yang, yang tadi uh, eh, tujuannya, tujuannya rezeki yeah. ah, ya. Kalau yang, yang satu yang bertanya uh, ke Mbak Inka uh, bahwa yeah. benar, benar enggak sih berperilaku uh, seperti ini uh, benar uh, atau um, tidak? Uh, itu? Ya, tentu jawaban itu jadi jelas, lugas, salah. <laughs> hmm. Karena, karena, karena kalau untuk berperilaku selaras dengan kehendak Allah, Allah itu inginnya, kan kita mesti tahu. Jadi pengennya apa Allah? Allah itu inginnya, ketika kamu aku berikan rezeki sedikit, kamu harus tetap bisa sabar, ikhlas, bersyukur, memaafkan, sholat khusyuk doa, puasa, semua gitu. Nah kalau kalau yang seperti tadi kan nggak bisa. Karena iya, buat dia uang iya, segalanya. Iya begitu. Udah, sulit. udah gitu ya. Iya, jadi hmm. dia akan memburu bagaimana caranya supaya rezekinya bertambah. Ketika keinginannya rezeki tidak bertambah, maka mulailah perilaku perilaku error, iya, iya. menghalalkan berbagai cara yang penting rezeki da uang datang, Aduh. menghalalkan uh, berbagai cara bagaimana supaya Uh, ya, kadang-kadang kan segala sesuatu di, iya. dilakukan lah. Yang iya. penting uang itu datang. Iya. Jadi iya. kalau uang nggak datang, dia akan hancur-hancuran. Pasti. Pasti. Seperti itu. itu iya. rezeki iya. iya. Nanti... Konteksnya berbeda lagi, ketika kita bilang rezeki apa, ya rezeki baru, banyak lagi, kan nggak selalu uang. Iya, iya, iya. Hmm, tapi Jadi kali iya. ini kita memang lagi Bahas di situ ya. Karena ini, nah. Iya, <tuk> karena juga kan di masa pandemi ini, apalagi kan isu-isu <tuk> tahun yeah. depan, yeah. ada krisis moneter, <tuk> ini kan luar biasa ya, mbak betul. banyak Jadi, yang mulai terganggu. Yeah. Gitu. Jadi sepertinya Jadi, orang itu. mau mempersiapkan. Iya, betul. Nah, jadi, bagaimana kita mempersiapkan isu-isu bahwa tahun depan akan ada krisis segala macam, ya tentu akan berbeda tindakan atau sikap orang yang ingin berperilaku selaras dengan kehendak Tuhan dengan sikap orang yang ingin uh, tidak terkena dampak dari uh, krisis itu. Kalau orang yang ingin berperilaku selaras dengan kehendak Tuhan, yang dia lakukan sekarang adalah dia akan belajar agama, dia akan ikhtiar sungguh-sungguh untuk bisa meyakini janji-janji Tuhan di dalam Al-Quran sebagaimana seyakinnya dia terhadap babi itu haram. Sehingga dia tidak akan memperdulikan apapun yang terjadi, karena apa? Karena dia yakin. gitu. Semua di dalam Al-Quran itu dia yakini. Jadi dia tidak terusik dia tetap ikhtiar, dia tetap bekerja sungguh-sungguh, mencari nafkah sungguh-sungguh, tidak orientasi hasil, kalau dapat uang bersyukur, nggak dapat uang bersyukur, pokoknya dia bisa segala sesuatunya, yang penting dia cuma nanya, Tuhan maunya dia bersikap apa, itu dia selaraskan. Itu ya, dia bertanya, ya. Allah Tuhan maunya ya. aku gimana ya. Ya. menghadapi nah. ini, itu gitu ya. Tapi bagi orang yang ingin rezeki, hmm. tentu dari sekarang nah, sudah jumpalitan luar biasa bagaimana Ayatnya supaya untuk, untuk uang kan. ini punya, menjadi tabungannya, tidak ada pengeluaran, kalau perlu nggak beli apa-apa, nasi garam aja gitu. Artinya, pokoknya dia akan uang. Tapi kebayangnya kalau gitu, aduh begitu nggak kesampaian, aduh stresnya ya, kayak ya, apa ya, Iya sama ya gak kesampean pasti stres mm -hmm. juga kalau misalnya tadi kata Mbak Inka dengan si metode-metode ini ternyata kebetulan dia mendapatkannya mm -hmm. itu juga bisa jadi membahayakan tuh ya Mbak iya, jadi, jadi nagih jadi gitu Jadi yakin nah, Itu, ya, itu ya. berbahaya terhadap hatinya karena dia akan sulit sekali bersyukur Kenapa karena hidup ini untuk diuji artinya dalam hidup ini lebih banyak ujiannya dibanding enaknya. Hmm. Nah, ketika lebih banyak ujiannya berarti lebih banyak nggak bisa bersyukurnya. Iya ya, karena, karena akan lebih Iya. Enaknya karena enaknya. kalau mencukuri kenyamanan semua bisa gampang. Ya, ya, iya. Ya. Tapi begitu dalam kondisi tidak, tidak nyaman, nyaman, kekurangan, akan sulit, iya. Hmm. Hmm. Ya, itu yang harus ya. kita, kita persiapkan. Iya. Ya. Itu yang sesungguhnya dipersiapkan ya. Iya. Ya. <laughs> Ya, jadi kalau ada yang nanya, gimana dong dengan kondisi seperti ini, kita harus gimana, kan gak bisa dong pakai ayat-ayat Al-Quran. Hmm. Oh betul, ayat Al-Quran itu hanya sebagai pedoman kita, bagaimana kita harus bersikap dalam hidup ini. Tentu Tuhan kan sudah memberikan kita akal, untuk menghadapi ini ya kita tinggal berstrategi. Misalnya nih misalnya, kalau kita biasanya kita belanjanya ke supermarket, ya kita harus mau sekarang belajar ke pasar tradisional. Biasanya kita menyekolahkan anak ke sekolah-sekolah ternama, ya kita harus mau ke sekolah negeri. Di mana sekolah negeri banyak tidak berbayar. Hidup kita sebenarnya mudah. Kita nggak perlu sekarang harus punya mobil sendiri, harus punya uh, motor sendiri, harus punya rumah sendiri. Selama kita bisa ada uh, online, kenapa enggak? Ya, banyak kemudahan. Jadi kita tuh memang susah jadi bersyukur karena kita selalu ingin semua milik sendiri. Hmm. Padahal bukan seperti itu. Harusnya sebaiknya adalah kita cukup menikmati saja apa yang ada. Maka kita bisa akan mampu bersyukur. Mm -mm. gitu mm -hmm. mensyukuri apapun yang Sahya. saat ini iya Allah udah jadi kasih. kita nggak masalah punya uang, gak punya uang iya. Al-Quran itu dalam ayat-ayat uh, di Al-Quran itu dikatakan Allah nggak suka ketika kita melirik rezeki orang lain loh. Mm. jadi ketika kita ngiri sama nah. orang lain, nah. lalu kita bilang saya udah capek-capek begini-begini, sementara dia santai-santai nah, begini, ya. itu bukan suatu perilaku yang biasa-biasa aja loh. It's itu nggak disukai yeah. sama Tuhan. Gitu. Itu ya. perilaku orang yang kufur nikmat, jadi hmm. uh, yeah. kita harus bisa mm, memaknai ini. Kita harus bisa. Artinya sekarang rasanya perlu merenung-renungkan uh -huh. apa iya uh, rezeki itu nomor satu padahal uh -huh. rezeki kita sudah akui dicamin Tuhan lalu kenapa kita mencari jalan yang lain karena gini ada orang uh -huh. yang bilang ya kan kita harus ikhtiar betul uh -huh. kita harus ikhtiar maka ikhtiarlah sungguh-sungguh ikhtiar sungguh-sungguh itu ya ikhtiar sungguh-sungguh uh -huh. itu bukan dari pagi sampai pagi kerjanya bukan, karena kita banyak tugas sebagai suami, sebagai istri sebagai kakak, sebagai adik, sebagai anak itu banyak sekali tugas, tentu kita nggak bisa satu tugas kita kerjakan 24 jam kan mencari nafkah cuma satu tugas, sementara kita tugasnya banyak sekali Nah, jadi memang kita tugasnya ikhtiar itiar lah sungguh-sungguh, sungguh-sungguh itu apa yang pertama, tidak orientasi hasil, itu itiar sungguh-sungguh yang kedua tidak menipu orang tidak menghalalkan berbagai cara itu kan ikhtiar sungguh-sungguh nah setelah itu hasilnya serahkan Tuhan kenapa? karena hasil dan ikhtiar tidak ada hubungannya gitu hasil benar-benar ketetapan ya, Allah ya enak kalau hmm. pasal hmm. kita ikhtiar juga. Lagi, sudah hmm. Iya, ya, tapi, bener -bener ya. Ya. tapi, ya, tapi tadi jelas banget sih, Mbak Inka, ya, ikhtiar sungguh-sungguh tuh amanah gitu. Iya, karena selama ini pengertian ikhtiar sungguh-sungguh kerja, baik, baik, ya. banting, banting tulang, iya. sampai malam, iya. tidak, tapi Stop mengindahkan yang, yang lain. Yang lain gitu. Gitu. Iya, iya, hmm. ya, memang, hmm. uh, memang beda banget, uh, makanya kalau sudut pandangnya spiritual hmm. sama sudut pandang lingkungan emang beda yeah. sudut pandang lingkungan kita akan memburu dunia, hmm. aksesoris dunia hmm. sementara sudut pandang spiritual dia akan memburu uh, akhirat Akhirnya, tapi dunia, dunia juga, dunia, juga dunia, dia dapati karena itu, dia akan ikhtiar sungguh-sungguh -sunggu, justru itu, sungguh, sungguh, justru, sungguh, sungguh, sungguh, justru yeah. orang yang sudut pandangnya spiritual ikhtiarnya lebih sungguh-sungguh daripada orang yang sudut pandang hmm. lingkungan hmm. Tahu nggak kenapa? Hmm orang yang sudut pandangnya spiritual hmm. dia tahu ikhtiar itu melekat tugas itu di dia hmm. sampai mati hmm. dan dia tahu ikhtiar itu ibadah dia maka dia akan sehusyuk mungkin karena dan dia akan berkarya itu karya dia hmm. dia akan berkarya sebaik mungkin sesempurna mungkin beda sama uh, yang lingkungan, lingkungan. Hmm. kalau yang lingkungan begitu ikhtiarnya hmm. tidak sesuai keinginan dia hasilnya hmm. Wah, sudah, ada, ada amarah Jangan di situ, lalu, ada putus terang. asa, mm -hmm. ada ngiri, ada semua perilaku error. Mm -hmm. Bahaya mm -hmm. banget ya mm -hmm. yeah. Dirinya hatinya. Iya. Mm -hmm. yeah. yeah. yeah. yeah. Tapi yang mm -hmm. penting pertanyaannya udah kejawab belum ya tadi ya? itu ya, bisa. Mm -hmm. bisa, bisa, bisa nggak? Bisa Baca enggak enggak ini, ini, untuk bisa ini, dapat bisa, bisa, tapi bisanya tapi, itu kebetulan. Kebetulan. <laughs> kebetulan <laughs> <laughs> mem memberikan gitu. ya. tapi ya. lebih baik kan memilih ya. berubah sudut pandang yang akhirnya membuat kita, kita semakin tentram ya, apapun disajar, situasi dan kondisinya. Benar kan, gak mau lagi tadi kata bener. Mbak Inka, itu hanya di service ya iya. <laughs> hanya mengakui aja iya. ya <laughs> iya memang paling benar adalah e, silakan aja kita sudah sampaikan silakan memilih ya kan karena di dalam e, di dalam Islam itu tidak ada paksaan Allah juga tidak memaksa kita untuk melakukan ketaatan karena Allah bilang mau kufur silakan mau kafir silakan mau taat silakan boleh boleh aja Bahkan gak usah ngomongin rezeki ya Pindah agama aja boleh Silahkan Yang penting sadari ada pertanggung jawaban. Nah jadi sadari aja Kalau orang yang ingin seperti tadi Mau melakukan apa-apa-apa agar rezeki datang Dengan orang yang ini benar atau tidak Sesuai nggak dengan keinginan Tuhan sikap hidup seperti ini Maka akan terjadi perbedaan sikap yang ini akan memburu bagaimana ceritanya supaya rezeki ini uh, keluar. Dia akan mencari kemana-mana apa yang bisa membuat rezeki ini bertambah. Entah mau ke ustadz mana, entah kemana. Pada akhirnya bisa juga dia ke dukun segala macam hmm. hanya untuk rezeki. Gitu iya. Ya. Tapi yang ini juga hebat. Dia akan mencari sungguh-sungguh bagaimana supaya dia bisa perilakunya yes. selaras dengan kehendak Tuhan. Jadi beda. Ya, beda, banget, beda, beda banget, ya. Mbak mm -mm. Juga. Mm -mm. beda, -beda <tuk> banget ya. Beda banget ya. Eh, Sin yes. tadi kan Mbak Inka kan udah menyampaikan juga tuh yang Solmit yeah. ke, ke kita bahwa kalau e, mau banyak rezeki kita tuh harus berbagi, sering -sering berbagi, gitu, banyak berbagi. Gitu. Nah, ini kebetulan banget, Soulmate. Mea, episode ini memasuki episode ke-50. Alhamdulillah. Nah, dan juga mau dong ambil peluang, berbagi. Banyak berbagi nih kepada Soulmate, Soulmate di sana ya, Kakak Indi dan Mbak Inka. Nah, jadi Soulmate kita mau membagikan atau giveaway dari masalah yang emang ada. Uh, untuk 20 puluh orang mm -hmm. followersnya, Mia atau subscribernya, Mia, di mana kita mempunyai 4 Hadiah, oh, seru banget, gimana yes. hadiahnya adalah, silakan kakak ini <laughs> Oke, okay. hadiah yang pertama ada lima kalender, dimana di dalam kalender itu setiap bulannya akan ada uh, Sudut pandang-sudut pandang spiritual selaras Al-Quran dan hadis yang bisa digunakan hmm. Oleh semua, uh, untuk membuktikan masalah, emang ada, dan kita juga punya lima. Hadiah berupa buku Renungan Kalbu, karya Almarhum Insinyur Permadi Basya founder dari Mutiara Tauhid, Majelis Kita Belajar Spiritual. Wah, disitu buku yang sangat-sangat mencerahkan jiwa, berisi Al-Quran. Semua, aku jadi menangis ngomongnya, dan kita juga punya lima buku sentuhan kalbu juga dari bapak insinyur Permadi Ali Basya untuk membuka membantu membuka kalbu dan kita juga punya lima produk dari Zaskia Mekang yes dan untuk hadiah-hadiah tersebut untuk uh, dua hadiah pertama yang tadi kakak kakakin dibacain itu yang sebutin kalender, kalender dan hmm. buku renungan kalbu jadi Mea minta 10 orang summit mengajukan pertanyaan yang bagus apa sih pertanyaan yang bagus itu yaitu pertanyaan yang apabila Solmit ajukan dan mendapatkan jawabannya itu akan memudahkan Solmit merasakan masalah emang ada Oke kita inginkan di untuk <tuh> yang kalender dan buku BRK diantaranya yang yes, ya? di hmm. salah hadiah itu. Dan untuk hadiah kedua, berupa lima buku sentuhan kalbu dan lima produk dari Saskia Mecca, mm -hmm. Mea akan berikan kepada 10 orang soulmate yang bisa atau membagikan, men-sharing rasa dari eh, hasil tontonan, mm -hmm. hasil menonton Mea, dan bisa membuktikan bahwa benar ya sudut pandang spiritual yang ada di media ini itu memudahkan soulmate untuk merasakan masalah memang ada. ada. kita tunggu uh -huh. pertanyaan nanti uh, pemenangnya akan kita umumkan ya. di pertengahan di akhir Januari akhir Januari akhir Januari 2023 Insyaallah ya. jadi kita tunggu ya soulmate Jangan lupa untuk terus menonton Mea di podcast, YouTube mm -hmm. channel kita, mm -hmm. di Spotify, di Instagram, di Facebook, dan di TikTok. Semoga uh respon kalian cepat ya, kita tunggu. Yeah. Jangan terlalu, karena ini hadiahnya yeah. uh luar biasa. Yeah. Hadiahnya luar biasa. <laughs> kita Kebutuhan jiwa. Yes. <laughs> Okay. Baiklah, kita pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.